Oke, okay, dan sekarang kita akan menjelaskan sedikit tentang tangga Jadi banyak dari kalian yang pengennya railing tangga itu dari bahan kaca Tetapi mungkin kalian bingung gimana cara pengaplikasiannya Jadi kalau untuk railing tangga yang menggunakan kaca Dia ada beberapa sistem Sistem pemasangannya itu ada beberapa Yang seperti yang di sini itu dia memakai spider Jadi memakai spider sehingga satu lembar kaca Kalau dia nggak terlalu besar akan memerlukan 4 spider Oke okay. atas bawah kiri dan kanan kalau bentangannya agak panjang, kita akan memakai 6 spider. Oke, okay. dan kemudian kalian akan melihat di sini ada di sini spidernya. Di sini ada lubang. Nah, lubang itu nanti akan dipasang uh, spider L, namanya L. Ya, dia L. Kemudian nanti setelah L besi itu nanti di sini akan duduk uh, pegangan. Pegangan itu kalian boleh pilih lah, boleh yang stainless, boleh yang kayu. Oke, okay. jadi ini jenis yang menggunakan spider. Jadi, dia akan duduk di samping tangga. Jadi, ini tangga akan duduk di sampingnya ini, sehingga dia enggak memakan uh, anak tangga. Jadi, anak tangga itu akan tetap luas. Jadi, misalnya yang tadinya uh, semeter dua puluh, kalau kita dudukin anak tangga yang besi, mungkin dia akan duduk di semeter dua puluhnya, ya, di anak tangganya, di sininya. Oke, okay, sehingga dia akan memakan si tangga Oke, okay, jadi kalau untuk kalian yang pengen tangganya tetap lebar dan mau menggunakan uh, railing tangga dari kaca ini kalian bisa pakai sistem spider ini Boleh di view dari sebelah sini Jadi kalau di view dari sebelah sini itu nampak ya ada rongganya, dia duduknya di, di batu luar ini Oke okay nah sebelumnya ini sebenarnya ini uh, uh, tangga ini saya bukan mau buat sistem ini saya sebenarnya mau buat sistem jepit jadi sebenarnya kalau kalian mau jepit juga boleh jadi kalian dari awal sebelum kerame itu udah harus dipesan jadi kalian gak usah duduk begini ini kan kacanya digantung tuh jadi kalian boleh buka lubang di sini sehingga kalian gak memakai spider ini lagi kaca langsung duduk di dalam paret ini dan yang itu lebih hemat lebih hemat karena kita sudah hemat di biaya uh, ininya ya spidernya ya Oke okay. jadi kita lanjut lagi ke jenis railing tangga kaca yang model lainnya oke okay. Jadi ini jenis-jenis railing tangga lainnya tadi kalau tadi yang pakai spider. Nah, yang ini jenis yang lainnya. Yang ini namanya speakout, jadi dia jepit pakai speakout, alat ini namanya speakout. Jadi dia akan duduk di bagian dalam. Kalau di kalau kaca ini kita memakai sistem spider tadi, maka dia akan duduk di bagian luar ini. Di bagian luar ya, bagian dinding luar ini ya. Yang saya tepuk telapak tangan saya, eh, jari saya bagian luar. Jadi kalau dia duduk di bagian dalam dia akan memakan area dalamnya area di dalam kalau di anak tangga, maka anak tangga akan jadi lebih sempit oke okay. nah ini spikot, tapi kekuatannya itu nggak diragukan lagi dan tentunya desainnya bagus oke okay. spikot ada beberapa macam ada yang bentuknya bulat, ada juga yang petak nanti saya view yang petak juga nah kalau di bagian sini, saya sengaja view uh, dijepit. oke okay saya sengaja dalam satu tangga ini saya kombinasi sehingga customer bisa lihat perbedaannya apa nah kalau di jepit dari awal pembuatan itu kalian udah harus sediakan yang namanya paret parat itu juga harus dalam sedalam mungkin makin dalam makin bagus minimalnya itu berapa? minimalnya itu 6 cm bayangin gak sih kaca setinggi ini yang terpegang misalnya setinggi ini kacanya yang terpegang cuman sedikit tentunya ini akan lebih goyang ya kalau kita pegangnya banyak, maka dia akan lebih kaku jadi semakin dalam semakin bagus jadi sebelum kalian membuat, ini kan uh, tangga kaca nih kalau kalian mau membuat yang tangga keramik corcoran dari awal sebelum kalian uh, pasang keramik, kalian udah harus siapkan paretnya oke okay? harus siapkan paretnya karena kalau udah selesai keramian, kalian baru milih mau yang pakai, pakai yang beginian uh, itu udah telak ceritanya ya kalau pakai yang beginian kalian nggak usah keluarin ongkos picot nggak usah keluarin ongkos spider oke, okay? kemudian seperti yang tadi di showroom tadi saya bilang ada spider L, ini spider L yang kemudian kita ngikat ke handle oke, okay? kalau yang di showroom tadi kan belum dipasang tuh masih lobang-lobang. nah inilah untuk pasang ini untuk disambungkan ke handle handle ini kita boleh pilih dari kayu, dari stainless, dari apa aja? Oke? Okay. Kayu juga ada bentuknya, ada yang petak, ada yang bulat, oval, dan lain-lain Ini juga spikot Kalau kita view dari sini Kaca sepanjang ini, kita memakai 3 spikot Balkon ini Nah, spikot ini juga bisa dipakai untuk anak tangga Tentunya dia akan duduk di anak tangganya ini Kalau spikot, dia akan duduk di anak tangga kita Sehingga anak tangga jadinya lebih sempit jadi itu pilihan memakai spider, spikot, atau dijepit Oke okay. Pilihan lainnya, model lainnya ada Jadi setiap tangga beda-beda desainnya Kalau tangga kita itu letter U, ada juga tangga yang letter L Bermacam-macam Nah kalau jenis tangga yang satu ini Dia menggunakan railing tangga uh, dari tiang Tiang railing tangga ya, tiang stainless. Jadi yang ini tiang stainlessnya dia duduk juga di dalam anak tangga. Yang dimana anak tangga di gambar yang satu ini adalah uh, berbahan kaca ya, kaca laminat, sehingga dia uh, juga memakan tempat karena dia duduk di anak tangga sehingga uh, luas atau lebar dari anak tangga itu sendiri menjadi lebih ini ya sempit dan ini dia langsung connect ke handle nya yang berbahan stainless juga kemudian gambar yang selanjutnya nah kalau gambar yang satu ini dia juga memakai tiang railing tangga tiang stainless dari uh, tiang yang berbahan stainless tapi ini duduknya di anak tangga juga sama cuman anak tangganya ini yang berbahan dasar marmer Oke jadi sama dia juga memakan uh, tempat dari anak tangga tersebut tapi ini pegangan atau handlenya ini berbahan kayu bedanya di situ kemudian yang selanjutnya nah kalau yang satu ini dia menggunakan spikot uh, dan bentuk dari railing tangga ini dia melengkung jadi kaca yang dipakai itu adalah lengkung tempret dan yang ini Handle-nya ini masih dibuat ya, handlenya ini berbahan kayu Nah kalau yang ini sebenarnya dia bisa duduk di anak tangga Tetapi e, pemilik rumah e, juga membuat bentengan Yang biasanya bentengan ini untuk menjepit kaca ya Tetapi ini dia sudah mau bentengan, dia juga tetap mau memakai spigot Nah yang ini juga sama dia memakai spigot ini nampak jelas ya dia duduk di dalam anak tangga ini cuman beda di jenis uh, uh, anak tangganya aja yang dicor persatuannya dan ini uh, handle nya juga memakai kaca tanpa menggunakan spider L lagi jadi dia langsung duduk di atas kaca nah dan yang ini ini memakai spider ya jadi ini adalah uh, jenis spider jadi dia tidak kalau di tangga dia tidak duduk di di anak tangga, tapi dia di luarnya, di dinding luar. Jadi yang di view di foto ini adalah bagian balkonnya. Dan yang ini tidak memakai handle. Jadi kalian ada nampak kalau di dalam uh, di dalam gambar itu kaca ke kaca ada plat ya, satu plat ya. Jadi itu adalah konektor uh, untuk menyeimbangkan uh, kaca ke kaca itu supaya dia nggak ini enggak lari ya jadi dia kayak ikatan gitu jadi di bawah diakat dia uh, diikat di di atasnya juga diikat dia nggak usah pakai handle juga bagus Nah inilah yang saya cerita dijepit nah dijepit ini uh, dari awal itu mereka sudah cor bentengan dan bentengan ini diberi paret-paret yang lumayan dalam untuk menjepit kaca, sehingga tidak memerlukan uh, spigot ataupun spider Nah yang jenis ini juga sama dia memakai tiang, memakai tiang stainless ya tapi ini letaknya di balkon, jadi sebenarnya cara kerjanya sama aja balkon dengan railing tangga cuman letaknya aja yang bertingkat kalau di anak tangga kalau di balkon dia rata dan ini cara kerja kita kalau bagi kalian yang pengin uh, membuat railing tangga dari kaca dari awal itu kita harus memeriksa kondisi lapangan dulu kemudian kita mulai memetakan uh, detailnya dengan membagi ukuran-ukuran um, kacanya jadi di berapa anak tangga satu kaca, berapa anak tangga satu kaca itu kita perhitungkan dulu. Kemudian kita buat mal, mal atau ciplakan atau cetakan dari bahan triplek. Kemudian kita aplikasikan di lapangan dengan langsung menggunakan speakout-nya Kalau memang eh, permintaan customer memakai spikor, jadi kita buat mal dari triplek itu seakan-akan itu adalah kaca dan kemudian dipasangkan langsung setelah itu setelah siap dipasang itu satu-satu kita buka lagi dibuka kemudian kita uh, membuat kaca sesuai dengan ciplakan tadi setelah kaca selesai dibuat kita langsung antar ke lokasi dan dipasang dan yang terakhir adalah pemasangan handle-nya. Nah kalau pingin membuat railing tangga itu sebenarnya pada saat sebelum keramik itu sudah boleh disurvey dan kita boleh um, konsultasi pingin memakai jenis yang gimana setelah itu nah railing tangga itu diproses setelah pemasangan keramik atau granit itu siap dan yang terakhir itu pada saat pemasangan kaca itu harus pada saat selesai semua barang-barang uh, besar seperti uh, tempat tidur, uh, sofa, dan barang besar lainnya yang mau naik ke atas. Kalau sudah selesai naik ke atas, nah reling tangga inilah yang paling terakhir dipasang, baru pegangannya.